Oke okay, kembali lagi di channel kita Indonesia Kamera Hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari Oke okay, ZZZ uh, Mau tanya solusi buat kamera yang telat motret itu gimana? Oke okay, nggak pakai lama langsung saja kita jawab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 Maka akan telat Nah jadinya seperti ini Ngeblur semua Gak dapat tangan saya yang ini Kan nggak dapat kan Karena speednya terlalu rendah Jika kita pengen uh, Dapat uh, Saya sarankan ketika kita motret Speed kita untuk standarnya Ini di 60 lah Minimal 61 per 60 Ini agar kita aman Maka kita akan dapat kalau kita dengan kepingin mendapatkan yang gerakannya sangat cepat, maka harusnya kita naikkan speed kita, agar bisa mendapatkan nah, walaupun tangan saya cepat tapi tetap dapat saya tetap dapat tangan saya ya, tetap dapat kan maka jika teman-teman pakai speed yang 1 per 500 maka akan semakin cepat jebretnya jika pakai speed yang sangat rendah ini maka jebretannya akan semakin lambat jika teman-teman mau nangkap sesuatu yang cepat maka tak sarankan pakai speed yang cepat jika pakai speed yang lambat seperti ini 1 per 5 ini maka tidak akan dapat tidak akan dapat Oke okay, kalau pengen nangkap yang cepat maka harus speednya satu per di atas 200 ini kita pakai satu per 500 karena kita gerak coba ya akan tetap dapat tangan, tangan saya yang gerak tadi Oke okay, seperti itu teman-teman jika ada yang ditanyakan silakan tanyakan di kolom komentar jika kurang puas bisa ikuti live streaming kita setiap minggunya salam sahabat fotografi videografi Indonesia salam saudara